untuk seluruh simpur untuk berfoto di depan sekali lagi untuk seluruh simpur kami persilakan untuk foto di depan kami persilakan untuk maju ke panggung untuk kita bersama-sama berfoto dan kami persilakan bapak yeah, yeah. ibu yang ingin terawek kami persilahkan lebih kurang 50, 50 meter dari sini yeah sebelah kiri ya Ya, terawalkan ya kepada mayat kami minta waktu sebentar sudah memberikan kesempatan kesempatan kepada bapak ibu sekalian supaya maju ke depan kita akan foto bersama ya wartawannya nanti juga semua ke depan ya tim media silakan nanti maju ke depan tim relawan semuanya ngumpul di depan kita akan ambil gambar ya silakan bapak ibu Sekali lagi untuk tim ya Sambil kita uh, apa uh, teman-teman silahkan maju ini ada beberapa sambutan dari uh, mayor kawanan Saleh calon besar kita. Oke, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang hadir di sini khususnya kepada Bapak Heikal calon wali kota kita Insya Allah. Di sini saya berdiri sebentar saja saya dari 2014 sampai 3 eh, minggu yang lalu saya adalah pendukung loyalis militan Bapak prabowo Subianto. kebetulan saya wakil kota umum Gerakan nasional Cinta Prabowo yang ada dari Aceh sampai Papua sampai luar negeri 3 minggu yang lalu saya mendukung Bapak Anies Baswedan dan insya Allah 80% militan yang saya bawa dari Aceh sampai Maroke sampai luar negeri untuk berkaun ke Bapak Anies Baswedan. dan relawan ini relawan yang saya dukungkan dulu, saksi tanpa dibayar itu saya umumkan dan disambut oleh PKS, yaitu saksi tanpa dibayar tentunya kita menjadi relawan, ada misi ada keinginan bukan Hukum Presiden, Pak Presiden, betul. Mudah-mudahan karena misi saya tidak didengar oleh Sinur saya, abang saya, bapak saya, idola saya, Prabowo Subianto tidak mau mendengar, maka semoga Pak Anies mau mendengar keinginan kami. Hanya ada dua keinginan kami di kelompok kami satu, libatkan rakyat sebagai investor. membangun ekonomi di komunitas kita satu komando dan itu terbukti siapapun yang ada di barisan saya menjalankan sistem itu uangnya bertambah setiap hari mau real ini bertambah setiap hari oh. semoga Bapak Anies Baswedan mau mendengarkan kita sistem ini yang terakhir membentuk ICA ini bukan untuk mencintai presiden dan wakil presiden tapi awalnya kami mencintai sosok yang disebut Agus Harimurti Doyono kemudian ternyata Pak Adis muncul maka dua nama kami munculkan yaitu Adis Baswedan. masalah wapres itu sampai Adis tapi kami mencintai dua sosok ini semoga menjadi Presiden yang paling terakhir, yang paling terakhir sekali, siapkah menjadi saksi tanpa dibayar di TPS nanti? Hey, cilip, cilip. itu baru Cireng, terima kasih ya. Assalamualaikum Cireng, wabarakatuh Terima kasih. Atuh, atuh. Ya, Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, uh, sebelum kita foto bersama ya. dengan para simpul juga untuk di depan dan para penelitian ya. ada satu lagi sambutan uh, dari uh, abang kita. Ya. Baik saudaraku di sini saya akan tambahkan sedikit apa sih visi misi kita apa keinginan kita nah ini akan saya sampaikan ya ini ya ini Pak Haikal ya calon wali kota Bekasi ya ini Pak Haikal semoga beliau menjadi wali kota nah beliaulah yang membuat acara ini perkebunan pribadi untuk, nah. untuk berfoto baik di sini saya jelaskan sedikit kegiatan tadi ya, barusan yaitu hari ini 9 April 2023 pada saat silaturahmi simpul ya, relawan Pak, Bapak Anies Baswedan itu 100 lebih ya, 100 lebih eh, simpul yang hadir dihadiri oleh eh, KSB-nya yaitu Ketua Sekretaris dan Bendahara ya, sudah 100 lebih tapi saya dapat informasi yang sudah terdaftar itu sudah 300 eh, simpul relawan seluruh Indonesia ini kegiatan di Kota Bekasi Nah baik saudaraku Saya tadi menjelaskan terkait eh, Dua sistemnya. Yang terus terang oh, Sistem ekonomi ini Rencananya waktu saya Ikut Pak Prabowo itu mau Menyampaikan ke Pak Prabowo Waktu itu ya oh, 2019 Tapi ternyata Saya tidak bisa ketemu Pak Prabowo Menjelaskan langsung seperti apa Nah, kenapa ini sistem ini? Saya ingin sekali diterapkan di Indonesia karena ini sudah terbukti ya, karena kami di PT ini hanyalah sebuah komunitas biasa ya, yang ya yang tidak bersentuh langsung dengan pemerintah, maka kami mandiri ya, membuka warung peta yang keuntungannya dibagi tiap hari. Akhirnya, siapapun yang tergabung dalam komunitas warung peta itu, itu hanya bertambah tiap hari, kawan. Ya siapa sih yang tidak mawanya bertambah tiap hari? Jika rakyat Indonesia ini bertambah uangnya tiap hari, saya yakin, oih mantap. Sudah berusaha, sudah berusaha dan bertekad saya ini akan menyampaikan kepada Prabowo 2019. Tapi ternyata tidak tembus beliau ya. Yang kedua harapan saya adalah eh, ke depan semoga. Ya Keginan kami rakyat Indonesia juga dilibatkan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam negeri kita ini Dengan cara membuat yang namanya bank investasi rakyat Saya sudah punya konsepnya itu Tapi kalau yang sistem ekonomi tadi yang uangnya bertambah tiap hari itu sudah sudah terbukti pada saat kami jalankan Di tempat saya ini, di tempat tinggal saya itu kita jalankan selama 6 bulan Ya Warga di sini yang gabung di komunitas peta di Base ini itu uangnya bertambah tiap hari kawan, ya uangnya bertambah tiap hari kalau dijalankan, dan di sini pernah dijalankan 6 bulan, ya saya sama istri menjalankan. Nah mudah-mudahan ke depan ya presiden kita insya Allah terpilih Pak Anies paling tidak memberikan ruang ini sistem ini, ya di tiap desa ada. Ya makanya kami mati-mati yang mendukung calon presiden tanpa dibayar oleh calon presiden. tapi tentunya kami punya i, suatu keinginan karena saya yakin ya Pak Anies setelah presiden nanti ya dan insya Allah semoga Pak Ahai sebagai wakilnya saya yakin akan berpikir yang besar untuk bangsa ini. tapi kami rakyat Jelata juga punya keinginan yang langsung menyentuh pada masyarakat. Yang langsung menyentuh kepada kehidupan sosial. Yang kedua yang permintaan kami tadi adalah. Libatkan sebagai investor. Contoh nih. Ya sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Kan negara ini kan memelihara. menguasai sumber daya alam. Nah paling tidak. Kita ada sebuah sumber daya alam. Ya. Yang dikelola oleh negara. Dan ada sahamnya rakyat di situ. Melalui. Mekanisme bank investasi jadi rakyat menabung di situ. Entah itu 10.000, entah itu 50.000, entah itu 100.000. Nah ini adalah modal diputar. Nah nanti keuntungannya dibagi dua. 50% itu dibagikan ke rakyat sosial nominal, tabungan masing-masing. Ya kan 5% silakan negara, olola untuk pembangunan, untuk apa dan sebagainya. Nah, ya. yang mungkin yang paling mudah dilakukan adalah membentuk eh, warung goton royong ini yang keuntungannya dibagi tiap hari. Kemudian saya juga punya cita-cita sebenarnya kami di komunitas ini rakyat Indonesia ini butuh ada produk asli dalam negeri seperti yang kecil ajalah motor. Motor ini belum ada produk asli bangsa Indonesia. Nah, bagaimana cara melibatkan rakyat sebagai investor ya sebagai investor ini untuk mengumpulkan dana kemudian menciptakan pabrik motor yang sahamnya dari rakyat Indonesia, ya mungkin in rakyat Indonesia 50%, mungkin pengusaha-pengusaha mungkin 50% ya kan tetap bayar pajak ke negara, bayar pajak ke negara. Nah, karena rakyat ini memiliki saham di situ, nah otomatis setiap laku yang motor itu eh rakyat kebagian keuntungan. Nah, ini ini perlu. Ini saya yakin ya. Inilah yang disebut kalau menurut saya, inilah perubahan dan perbaikan itu salah satunya. Ya, jangan hanya rakyat dikasih uang, BLT habis-habis. Nah, itu baru motor, ke depan kalau semakin bagus, ya mobil. Nah, tentunya ini butuh kekuatan rakyat juga. Nah, ini ini harapan kami dan ya memang Ica ini dulu ya saya ini membangun basis untuk eh, Pak Agus Harimurti Tidoyono kan dulu waktu setelah Pilpres 2019, yang mulai 2020 saya sudah start itu membangun oh, ya membangun militan, membangun massa untuk Pak AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi perkembangan waktu ternyata yang muncul menjadi calon presiden ya adalah Bapak Anies Baswedan. Nah, tentunya kedua sosok ini kuambil. Jadi kami mencintai kedua sosok ini yaitu Pak AHY dan Pak Anies. Karena mayoritas ini yang muncul adalah keinginannya adalah Pak Anies menjadi presiden. Maka otomatis kami ambil Pak Anies sebagai orang yang kami cintai. Dan semoga menjadi presiden Republik Indonesia di masa datang. Itu kawan. Ya. Nah pesan saya yang memilih Pak Anies. bahaya kayak saya ini ayo kita pilih Pak Anies. Tidak perlu memfitnah menghina Bapak Prabowo Subianto dan eh, capres-capres lainnya. Tidak perlu ya Karena saya yakin siapapun yang maju menjadi capres-cawapres Yang terpilih nanti sebagai capres-cawapres untuk bertarung nanti Saya yakin beliau beliau itu adalah orang-orang terbaik Bang, Anak bangsa Indonesia yang memiliki keinginan bangsa ini semakin maju Berarti mereka lebih baik jauh lebih baik daripada kita Maka itu jangan memfitnah, jangan menghina Ya capres-cawapres yang kita tidak dukung pada akhirnya nantilah, ya, eh, bulan Februari bulan nanti 2024 bisa mencoblos. disitulah akan dicoblos siapa yang paling terbaik di antara yang terbaik yang diinginkan oleh Indonesia. Nah, kalau saya, harapan pribadi saya dan semua relawan-relawan yang ingin perubahan, otomatis kita butuh Anis Ahy. Tapi masalah cawapres, kembali lagi, saya yakin Pak Anis akan berdoa. Akan tirakak untuk mendapat pendampingan yang terbaik. Saya yakin itu, Bahwa Pak Anies akan berdoa, meminta petunjuk kepada Allah SWT, Sang Pencipta, siapakah yang akan mewakili Pak Anies nanti. Itu saja, kawan. Jangan ribut, jangan putus tali silaturahmi, jangan memfitnah dan menghina, dan menyebar berita hoax kepada capres, cawapres yang kita tidak dukung. Mari kita fokus mengawal Bapak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian kawan, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera uh, buat kita semuanya. Salam konservasi, wasti, nama budaya, salam kewajikan, merdeka. Allahakbar. NKRI, harga mati, salam toleransi salam perubahan untuk perbaikan mantap